Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, para narasumber yang hadir pada siang hari ini. Kita bertemu lagi dalam forum yang kita sebut dengan "The Lawyer Club". Ada saya di sini, Sarli Zulendra, dan kemudian saya, Despan Heriansa, ini dua teman yang memang cukup sering berkolaborasi membahas soal isu-isu dan atau isu-isu disabilitas kawan-kawan pada siang hari ini kita akan bertemu dalam forum yang edisi pertama Mas Espan betul kita sebut dengan Defable Lawyer Club kenapa kemudian kita membuat forum ini karena kita ingin menggaungkan kembali menggaungkan lebih besar pembahasan di ruang-ruang publik soal isu-isu disabilitas dan pada siang hari ini kita memulai uh, forum yang pertama ini, edisi pertama ini membahas soal akomodasi yang layak dalam proses peradilan. Mas Desvan bisa ceritakan kenapa kemudian tema ini yang kita angkat pada edisi pertama? Oke, baik. Terima kasih Mas Sarli Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengikuti perjalanan mengenai hak asasi manusia, secara internasional ada perubahan yang cukup baik. Dulu orang bicara tentang HAM itu dari aspek objeknya, hak, hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Maka muncul konvenan-konvenan yang berkaitan dengan itu. Tapi kemudian setelah tahun 1000 970 sampai dengan hari ini mulai berpindah kalau sebelumnya orang bicara tentang objek sekarang orang bicara tentang subjeknya ada anak ada imigran dan yang terpenting salah satunya adalah tentang penyandang disabilitas Bapak Ibu bagi kita negara Indonesia isu mengenai penyandang disabilitas itu merupakan isu yang baru lahir bisa kita katakan begitu karena Pemerintah Indonesia sendiri baru meratifikasi itu di tahun 2011 melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Namun demikian sekalipun begitu secara nasional sebenarnya kita sudah mempunyai ruang yang sangat baik dan substantif mengenai isu difabel ini. Karena sudah diatur di dalam Undang-Undang dasar kita, di dalam konstitusi kita. Pasal 28 sudah menutup ruang untuk melakukan diskriminasi atas nama apapun termasuk atas dasar penyandang disabilitas juga negara memberikan ruang untuk memberikan affirmative action atau dukungan yang layak bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan hak-hak yang lebih daripada E, non disabilitas atau bukan e, penyandang disabilitas Baik, terima kasih itu tadi kenapa kemudian edisi pertama di Faber Lawyer Club kita mengangkat tema soal akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan Bapak Ibu semua e, di Faber Lawyer Club ini diselenggarakan oleh kawan-kawan solider ID Salah satu unit kerja yang ada di SIGAP, salah satu media yang ada di SIGAP gitu ya, bekerja sama dengan suara.com. Makanya kemudian kolaborasi ini pada siang hari ini mewujudkan satu forum diskusi yang kita sebut dengan Defable Lawyer Club. Dan Masa Bang Sarli? Uh, hari ini, Bapak Ibu semua, kita menghadirkan atau melihat akomodasi yang layak itu dari dua aspek. Aspek yang pertama, kita mengundang beberapa organisasi yang bergerak pada isu difabel: ada sigap, ada SIGAP, ada kawan-kawan Cikal, di -kawan Cikal, ada teman-teman gergatin. gergatin. Lalu, dari aspek struktural, kita juga menghadirkan perwakilan dari kelembagaan negara, ada melalui Zoom. Ada Kang Maman yang kita undang dan kan kita mintai responnya terhadap isu yang kita bahas. Kita juga mengundang perwakilan dari Pengadilan Negeri, ada Kejaksaan, ada juga dari Kepolisian Polres Gunung Kidul. Terus kemudian ada juga Pak Wijang, salah satu pemerhati soal uh, apa? Uh, desain soal universal. Desain universal terkait dengan aksesibilitas. Selama hmm. ini beliau memang cukup banyak mengkritisi dan memberikan solusi baga bagaimana kemudian bangunan yang aksesibel itu seperti apa betul, karena betul. salah satu bentuk akomodasi yang layak adalah sarana prasara prasarana. Betul. Kalau kita lihat ada foto yang menggambarkan desain universal atau desain aksesibel hampir selalu di identitasnya kita melihat ada nama Pak Wijang Narko. Kita langsung saja Mas Espan, kita tanyakan kepada para narasumber yang cukup wah ini gitu ya. Karena ya se sehari-hari sering berinteraksi dengan kita juga, khususnya dalam hal pendampingan kasus gitu ya. Makanya kemudian kita coba tanya langsung Mas Espan. Pertama kita coba tanya ke Bu Purwanti. Bu Purwanti eh, ini adalah salah satu pendamping disabilitas yang sehari-hari, Mendampingi kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum Kita akrab memanggilnya Mbak Ipung Tapi nama lengkapnya Ibu Purwanti Selamat siang Ibu Purwanti atau Mbak Ipung Yang biasa saya akrab, saya, saya panggil seperti itu Saya mau tanyakan Mbak soal akomodasi yang layak Bagi sebagian besar aparat penegak hukum Akomodasi yang layak ini kan masih sesuatu hal yang dianggap baru, belum banyak yang memahami. Nah di sesi pertama ini, di awal di awal ini saya akan menanyakan kepada Mbak Ipung, apa sih akomodasi yang layak itu dan seberapa penting bagi kawan-kawan di pabel atau kawan-kawan penyandang disabilitas. Ya. Mengapa Sama, harus akomodasi yang layak gitu? Ya? Ya. Silakan Mbak Ipung. Ya, terima kasih Mas Sari dan Mas Despan. Selamat siang ibu bapak sekalian Terima kasih sudah bergabung di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang akomodasi yang layak jadi akomodasi yang layak itu modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanakan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan. Ini sesuai dengan maklumat yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, kemudian sesuai dengan turunannya PP39 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Nah, kenapa akomodasi yang layak? Nah, ini sesuai dengan definisinya bahwa akomodasi yang layak itu modifikasi dan penyesuaian yang tepat, yang diperlukan untuk penyandang disabilitas dalam rangka mendapatkan haknya jadi ini bisnya sangat individu nah cara memahami yang sederhana begini, mungkin Bapak Ibu sekalian eh, hampir semuanya menggunakan kacamata itu ya tetapi, kalau kita melihat tentang akomodasi yang layak ini, adalah kemudian kacamata seperti apa yang akan kita pakai, karena pasti satu orang dengan orang yang lain berbeda. Mungkin yang satunya e, plus, plus pun macam-macam, ada plus satu, plus dua, ada yang kombinasi, plus minus, ada yang kombinasi lagi, e, sama silinder gitu ya. Kemudian ada yang... E, alergi dengan logam, jadi framenya harus plastik atau harus ada bahan lain yang bisa digunakan. Kemudian terlalu peka dengan cahaya, sehingga lensanya harus ada warna hijau, biru, kayak begitu. Nah, bagi kawan-kawan disabilitas, ini akomodasi yang layak itu disesuaikan dengan bis individunya. Jadi kalau kita tarik ke dunia disabilitas contohnya misalkan kawan-kawan Tuli Tunarung bicara pasti butuh penterjemah. Tapi kemudian penterjemah yang seperti apa yang dia butuhkan? Apakah dia menggunakan Sibi? Apakah dia menggunakan Bisindo? Apakah dia menggunakan bahasa bibir? Atau dia menggunakan bahasa taktil? Lah Ini penyesuaian yang perlu di perlu diterapkan ini karena cara dia berkomunikasi menggunakan e, bahasa yang sangat-sangat spesifik kayak begitu kemudian ketika masuk di kawan-kawan disabilitas netra misalkan akomodasi yang layak yang seperti apa Oh ternyata kawan-kawan ini tidak bisa menggunakan huruf awas gitu ya. Artinya dia akan menggunakan huruf braille atau dia tidak menggunakan huruf braille tetapi dia menggunakan uh, format komputer dengan JAWS misalkan. Jadi bentuk surat-menyuratnya harus dalam bentuk elektronik kayak gitu. Nah ini ini juga penyesuaian maka uh, apa namanya reasonable accommodation ini basisnya adalah assessment harus dilihat kebutuhan-kebutuhan per individu begitu makanya di dalam PP39 ada dua hal yang eh, masuk di dalam eh, apa ya di dalam substansi di akomodasi yang layak yang pertama adalah pelayanan ini konsep layanannya akan seperti apa yang kedua adalah sarana dan prasarananya kemudian Ditambahkan lagi, sarana dan prasarana di sini bukan hanya sarana prasarana ketika dia berperkara, tapi juga sarana dan prasarana di fasilitas layanan umumnya, fasilitas publiknya, ada infrastrukturnya, kemudian ada apa namanya, ada sarana dan prasarana. Uh, di fasilitas bangunannya, kemudian kalau dia sedang berproses di peradilan itu berhubungan dengan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penanganan perkaranya. Mbak Ibu, demikian. Uh, makasih uh, jawabannya sangat baik Panjang. dan ya, <laughs> sangat baik. Um, apakah tepat Mbak Ibu kalau ada yang berpendapatan berpendapat uh. bukan berpendapatan berpendapat? <laughs> Ya, ya. Okay. <laughs> um, Kalau akomodasi yang layak itu cukup ya dikasih pendamping aja yang mendampingi dia, membantu dia okay. memenuhi semua kebutuhannya dan lain sebagainya tanpa harus ada perubahan sikap, perubahan sarana-prasarana okay. dan lain-lain uh, Begini kalau kita berbicara tentang akomodasi yang layak sesuai dengan PP39 itu ada dua, satu itu terkait dengan layanan kemudian yang kedua terkait dengan sarana dan prasarana nah sarana prasarana ini tentunya berhubungan dengan fasilitas publik infrastruktur gedungnya transportnya kemudian sarana dan prasarana perlengkapan yang lain ruang sidang misalkan ya misalkan nih layanan TPS per meja informasi dan sebagainya ini ini berhubungan dengan hal yang fisik ya kemudian di aspek layanan nah ini tentunya akan berhubungan dengan uh, hal, ada dua, ada terkait dengan proses berajarannya, kemudian ada aspek-aspek non-fisik yang lainnya, misalkan sikap, ya, kemudian kebijakan-kebijakannya begitu makanya di dalam PP39 salah satu mandatnya juga kebijakan internal karena memang terjadi kekosongan hukum nih di Indonesia yang mengatur tentang disabilitas yang berhadapan hukum, bagaimana prosesnya, bagaimana beracaranya kemudian ini apa namanya hal-hal apa yang harus dipersiapkan begitu nah kemudian di dalam aspek layanan selain terkait dengan uh, ini ya apa namanya kebijakan kemudian SDM nya di sini juga ada tiga, tiga hal yang yang harus masuk di dalam uh, proses penanganan perkara disabilitas yang berhadapan hukum yang pertama itu ada pendamping disabilitas ini juga ada kriterianya nanti bisa dilihat di PP 39 bahwa itu harus bisa berinteraksi dengan disabilitas harus memahami tentang disabilitas kayak gitu ya. Kemudian apa namanya pendamping disabilitas ini dia akan lebih peka terkait dengan kebutuhan-kebutuhan disabilitasnya seperti apa karena disabilitas itu sangat beragam ya menurut Undang-Undang 38 itu ada ada empat ada empat klaster. Ada fisik, ada sensorik, ada uh, intelektual, ada mental. Kemudian ada yang kombinasi multi, artinya satu orang mengalami lebih dari satu dua disabilitas kayak gitu. Nah ini harus disesuaikan dengan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan pendamping hukumnya. Ini untuk melihat dari aspek kedudukan perkaranya. Nah ini berhubungan di layanan juga ini, sehingga tahu nih. Uh, arah perkaranya kemana, kemudian dia harus menjalani proses yang seperti apa, tahapannya bagaimana, kayak gitu. Kemudian uh, ahli, nah ahli ini juga sangat beragam yang dibutuhkan. Bisa psikolog, bisa psikiater, bisa dokter, bisa ahli yang berhubungan dengan disabilitas. Bergantung dengan Tergantung kebutuhan. kebutuhan Betul. dan duduk kasusnya ya. seperti tidak apa. Tidak bisa diambil tidak sama. Tidak bisa digeneralisasi ya, okay, okay. dan tidak bisa kemudian... Ya. Uh, oh berarti harus ada ABCD tidak gitu contohnya yang sederhana misalkan nih uh, kesaksian seorang tunanetra ini pasti berbenturan dengan uh, apa namanya seorang saksi harus melihat mendengar kayak gitu ya bla bla bla dan sebagainya Baik. tetapi ada cara bagi kawan-kawan tunanetra mengenali orang tanpa harus melihat ya, dengan dengan uh, ini kan uh, ini berhubungan dengan karakteristik mereka ya cara nah Mengidentifikasi, iya. Tentunya ini uh, orang atau yang selama ini bergelut dengan tunanetra itu yang bisa memberikan keterangan bagaimana tunanetra itu me, menjelaskan atau mengenali orang kayak gitu ya kemudian bagaimana dia mengidentifikasi situasi kayak gitu nah ini ini tentunya ahli yang berhubungan dengan uh, disabilitas ini yang yang apa namanya yang bisa menjelaskan itu okay. dan ini di Indonesia disiplin ilmunya belum ada Oke okay, ya. Yep. Nah. makasih banyak Mbak Ipung Sama -sama. kita ngobrol dengan Mbak Ipung suatu hal yang biasa-biasa saja itu akan jauh lebih menarik kalau didiskusikan dengan Mbak Ipung dan tidak cukup 15 menit dan tidak, tidak cukup, 15, cukup 500 menit, 500 menit. Butuh, 4 butuh 4 SKS minimal yeah. Mbak Ipung ya. kami akan kembali lagi nanti makasih makasih uh, Mbak Ipung kita lanjutkan ke ada narasumber yang lain nah, kita tanyakan ke kawan-kawan Cikal, eh Cikal, kawan-kawan Gerkatin. Gerkatin, gerakan untuk kesejahteraan Tunarungu Indonesia. Uh, pertanyaannya menjadi lebih spesifik kalau tadi kaitannya dengan akomodasi yang layak secara umum. Ya. Sekarang kita minta respon dari teman-teman uh, Gerkatin, bagaimana dengan penyandang disabilitas tuli dalam ya. berhadapan dengan hukum, apakah sudah diberikan akomodasi ya. yang memadai atau belum? Kalau sudah apa Atau bisa juga apakah memang kawan-kawan Tunarungu membutuhkan, membutuhkan itu membutuhkan akomodasi yang Kenapa layak itu dalam itu proses dibutuhkan. peradilan. Betul, betul Bang Sarli. Silakan, silakan. Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ANDI, Andi. Saya dari Gerkatin Sleman. Sebetulnya saya eh, belum terlalu banyak paham terkait permasalahan hukum. Nah, tapi kalau terkait dengan masalah yang dihadapi teman-teman tulis secara umum, terutama ketika berhadapan dengan hukum atau melalui proses pengadilan, nah biasanya e, memang e, ada banyak hambatan. Terutama adalah hambatan komunikasi, kenapa itu jadi hambatan yang utama? Karena ada banyak e, penegak hukum, aparat penegak hukum itu masih belum bisa e, apa Memahami atau memiliki kepedulian terhadap kebutuhan teman-teman tuli, khususnya misalnya e, berbicara terlalu cepat, padahal tuli butuh membaca gerak bibir, kayak gitu. Terus kemudian e, duduk berjajaran, jadi e, kami kesulitan untuk mengakses atau melihat itu secara visual, padahal akan lebih mudah jika berhadapan langsung. Terus kemudian dipanggil langsung, kayak gitu. Nah, itu kadang-kadang waktu yang di ini karena tidak mencukupi jadi terus kemudian dilakukan dengan cepat sehingga hambatan komunikasinya bertambah. Nah e, harapannya itu setiap kali berhadapan dengan hukum ada penerjemah yang mendampingi JPI yang mendampingi. Tapi memang kebutuhan itu berbeda. Jadi ada kelompok umum yang juga punya budaya sendiri. Nah e, ada kadang tidak ketidaksesuaian antara budaya umum dengan budaya tuli. Nah biasanya e, memang pendamping yang dibutuhkan itu juga akhirnya tidak hanya satu dari penerjemah yang dengar saja, tapi juga ada penerjemah tuli. Apalagi kalau ternyata tuli yang berhadapan dengan hukum itu misalnya tuli yang tidak terbiasa berkomunikasi dengan masyarakat umum. Jadi hanya terbiasa berkomunikasi dengan sesama tuli. Akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa isi pikirannya terhadap penerjemah dengar. Sebenarnya dalam pikiran mereka itu sudah ada berbagai informasi yang ingin disampaikan, tapi mereka kesulitan untuk menyampaikan itu. Tapi kalau kemudian disampaikan kepada sesama tuli atau penerjemah tuli, jadi lebih nyambung. Jadi lebih nyambung bisa menyampaikan kemudian baru dari penerjemah tulinya menyampaikan kepada penerjemah dengarnya. Nah yang kedua, Segala sesuatu yang bisa diakses secara visual, itu juga bentuk e, akomodasi atau aksesibilitas yang dibutuhkan oleh teman-teman tuli. Contohnya adalah tulisan atau subtitle. Jadi kalau kesulitan untuk berkomunikasi itu harus dengan e, tulisan tapi tentunya dengan bahasa yang sederhana, jangan dengan bahasa tingkat tinggi atau bahasa yang terlalu sulit, terlalu akademis. Karena bahasa-bahasa e, seperti itu sangat sulit untuk dipahami oleh teman-teman tuli. Dan lebih baik lagi kalau selain adanya subtitle itu juga ada juru bahasa isyaratnya. Jadi dua akses visual itu sangat penting bagi teman-teman. Oke. Konteksnya berarti Bang Sarli ada dua, ada satu ya yang paling penting kalau kita baca tadi. Itu hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi. Bagaimana menghilangkan hambatan itu. Betul. Salah satu yang tergambar dari yang disampaikan oleh Pak Andi tadi adalah hambatan komunikasi yang di apa yang dialami oleh kawan-kawan gerkatin. Nah hambatan komunikasi ini salah satunya itu eh, dalam proses peradilan gitu ya agar tidak terjadi hambatan seperti itu maka dihadirkanlah juru bahasa isyarat sebagai jembatan untuk berkomunikasi karena kalau tidak ada juru bahasa isyarat maka tidak akan ada komunikasi dua arah yang bisa dipahami oleh kedua pihak tersebut. Makanya pada siang hari ini juga, Mas Despan, kita menghadirkan juru bahasa isyarat sebagai pener, penerjemah bahasa isyarat bagi Ma, Pak Andi dan kawan-kawan. E, mungkin di luar sana, penonton yang kawan-kawan e, Tuna Rungu bisa e, memahami apa yang disampaikan oleh Pak Andi. Pak Andi, tadi sudah disampaikan e, soal bahasa. Soal bahasa, tadi ada Penerjemahan yang bertingkat dari tuli ke tuli, lalu tuli ke baru ke CBI begitu ya. Tadi sudah disampaikan bahwa inilah kebutuhan kawan-kawan tunarungu atau kawan-kawan tuli dalam proses peradilan. Artinya ini sangat penting untuk dihadirkan. Pertanyaannya, apakah kemudian penerjemah bahasa isyarat itu bisa dihadirkan untuk semua kawan-kawan? Tuli, kawan-kawan tunarungu, atau harus melalui proses asesmen dulu biar paham apa sih kebutuhannya terkait dengan penggunaan bahasa atau pola komunikasi. Saya tambahkan satu pertanyaan: silakan, Mas Desvan ehm, kalau seorang penyandang disabilitas tuli membutuhkan juru bahasa isyarat, apa yang harus dilakukan oleh kepolisian, Pak Andi? Selama ini, apakah mereka? Uh, harus menghubungi organisasi tertentu misalkan atau ada cara lain yang yang bisa ditawarkan sekaligus untuk memberikan kampanye kepada kita dan masyarakat tentang uh, apa yang harus dilakukan jika tuli berhadapan dengan hukum. Silakan Pak Andi. Jadi uh, sebaiknya itu uh, coba bertanya dulu. Bertanya meminta uh, apa yang dibutuhkan yang berhubungan dengan uh, si korban atau orang yang berhubungan dengan hukum itu, berhadapan dengan hukum, ditanyakan dulu kebutuhannya seperti apa. Apakah uh, dia bisa menggunakan bahasa isyarat, apakah dia komunikasi sehari-harinya menggunakan oral, jadi uh, dilihat dulu dukungan seperti apa yang dibutuhkan. Nah baru nanti dihadirkan kebutuhannya. Supaya uh, si orang yang berhadapan dengan hukum ini, si Tuli yang berhadapan dengan hukum, dia merasa nyaman merasa nyaman jadi tidak merasa kemudian dia sungkan atau ragu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan dalam pikirannya itu jadi mungkin e, ditanyakan dulu mungkin lebih nyaman dengan penerjemah yang dia sudah kenal atau kemudian ada perlu pendamping lain yang sudah akrab kayak gitu jadi e, untuk mengurangi keraguan-keraguan apa ketika dia ingin mengungkapkan apa yang diungkapkan di pengadilan itu jadi membuat nyaman ketika di dalam ruang pengadilan Nah itu e, kemudian coba e, seandainya dia tidak ada preferensi tertentu menghubungi lembaga atau organisasi penerjemah bahasa isyarat untuk bisa mendatangkan juru bahasa isyarat yang bisa membantu menerjemahkan tapi e, dengan mempertimbangkan waktu dan segala macam kebutuhan dari si Tuli yang berhadapan dengan hukum Oke okay. Oke okay. berarti ada hambatan komunikasi hambatan komunikasi lalu kemudian butuh akomodasi yang layak betul salah satunya juru bahasa isyarat yang bisa didapatkan dengan yang bisa uh, di apa diakses di diakses ya. oleh kawan-kawan tunarungu kawan-kawan tuli pertanyaannya juru bahasa isyarat seperti apa tadi Pak Andi juga sudah memberikan jawaban ya. juru bahasa isyarat yang dihadirkan adalah yang sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan betul. apa kebutuhannya pola komunikasinya seperti apa Pak Andi tadi menyampaikan harus ditanyakan langsung, langsung, kepada langsung kepada yang bersangkutan. Karena Yap. kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas untuk berkomunikasi itu berbeda-beda. Okay. Nah, ya. kita jadi tahu nih Mas Despan okay. ada uh, apa? bahasa dengan gerak bibir Betul. tadi disebutkan bahasa oral gitu ya. Lip reader ya. ya, ya ada juga dengan uh, isyarat lainnya gitu okay. ya. Isyarat pun ada banyak macam ternyata Mas Despan. Ya. Ada CB, ada BISINDO dan lain sebagainya. Oke. Okay. Artinya inilah kebutuhan kawan-kawan dalam proses peradilan yang Oke. memang wajib dipenuhi. dipenuhi. Gitu, Mas Makasih. Makasih Pak Andi. Terima kasih, Makasih Pak Andi, atas jawabannya nanti kami kembali lagi. kalau. Bang Sarli, ya? saya penasaran, sebenarnya kenapa sih kalau akomodasi yang layak itu tidak diberikan kepada seorang penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya, apa resikonya? Kita... Ten kita tanyakan sama betul. orang yang selama ini sering betul. mendampingi betul nah, kita kan di sini ada berapa narasumber, baik betul. yang memang karena kewenangannya iya. menangani perkara-perkara hukum gitu ya, ada juga dari sisi pendamping tadi Mbak Epung sudah banyak cerita Yap. kita tanyakan ke kawan-kawan perwakilan dari Rifka nah, biar Anissa biar ya. dikenal oleh penonton di luar sana mbak betul sekaligus selama mbak, ini sudah banyak sekali melakukan dan pendampingan dan hari ini kita minta secuil ilmunya silakan Mbak Lisa ya terima kasih selamat siang Bapak dan Ibu dan kawan-kawan semua perkenalkan saya Lisa dari Rifka Anissa Jogja eh uh, tema yang hari ini sangat menarik ya uh, tadi pertanyaannya gimana bisa dulu terkait akomodasi yang layak hmm. Hmm. dari sisi pendamping hmm. selama ini apakah memang itu kebutuhan hmm. yang harus dipenuhi hmm. tentunya oleh pemerintah oleh negara hmm. Hmm. Ya kan? karena hmm. ini kebutuhan penyandang disabilitas hmm. dan juga sudah dijamin oleh undang-undang undang-undang ya. nomor 8 tahun 2016 termasuk hmm. juga aturan turunannya yaitu PP nomor 39 tahun 2020 ya. tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses padelannya. pengalaman ya. Mbak Lisa di Buka ya. oh. sejauh mana sih itu memang menjadi kebutuhan ya kalau saya rasa wajib kenapa gitu kalau saya pengalaman saya selama kurang lebih 13 tahun ketika kemudian mendami perempuan anak dan disabilitas gitu ya eh kasus itu akan berjalan dengan baik ketika kemudian yang pertama kalau berbicara soal akomodasi SDM bagaimana kemudian aparat penegak hukum memiliki perspektif terhadap korban baik itu korban non-disabilitas apalagi korban dengan disabilitas ketika kemudian aparat hukum memiliki perspektif yang baik terhadap korban itu akan lancar prosesnya. Contoh yang pertama adalah ketika terkait dengan proses BAP, penyidik harus paham dengan isu disabilitas. Kenapa harus paham? Karena dia akhirnya eh, si penyidik juga dibantu oleh eh, apa ahli misalnya psikolog atau psikiater memahami kebutuhan dari korban itu sendiri. Ketika orang sudah punya perspektif pasti akan berpikir banyak hal tentang kebutuhan itu secara otomatis saya rasa sehingga kemudian dari tingkat penyidikan sudah disediakan dengan misalnya JBI, kemudian e, apa e, psikolog psikiater sesuai dengan kebutuhan korban itu sendiri begitu kemudian e, tentu kemudian selain JBI juga sarana dan prasana gedung misalnya diusahakan adalah saya sangat senang ketika kemudian melihat situasi di PPA Gunung Kidul yang kemudian tidak di, di lantai dua, kemudian pintunya cukup untuk kosda untuk teman-teman yang kemudian apa perkebutuhan khusus yang lain yang fisik gitu itu sih ketika itu catatannya kalau pengalaman saya ketika kemudian aparat penegak hukum memiliki perspektif terhadap korban disabilitas kasus akan berjalan dengan baik itu. Isa, soal perspektif Karena soal perspektif ini Cukup mempengaruhi soal Pemenuhan akomodasi yang layak Baik itu sarana prasarana Maupun layanan ya kan? Nah pertanyaan e, Yang perlu dijawab adalah Sejauh ini sudah sampai mana sih Baik itu kepolisian Baik itu kejaksaan Sampai dengan e, pengadilan negeri Misalkan dalam pemenuhan Akomodasi yang layak Kalau kita bicara dalam kasus hukum nih kasus hukum pidana misalkan tentukan awalnya pintu pertamanya kan di kepolisian mungkin Mbak Lisa bisa cerita bagaimana kemudian pihak kepolisian yang bekerja sama dengan pendamping memenuhi soal akomodasi yang layak tadi untuk menjembatani hambatan-hambatan yang dialami oleh kawan-kawan penyandang disabilitas misalkan hambatan sensorik, nih misalkan hambatan penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya. Sejauh mana nih Mbak Lisa pengalaman Mbak Lisa dan Mbak Lisa hmm. e, ketika mendampingi kawan-kawan perempuan dan anak penyandang disabilitas, misalkan yang ternyata butuh akomodasi yang layak dan sejauh mana pihak kepolisian memenuhi itu? Terima kasih. Uh, saya mengatakan sudah ada beberapa aparat penegak hukum yang sudah sensitif. Saya mengatakan sudah ada. Kemudian, apa, belum semua memang tapi sudah ada beberapa gitu sudah ada beberapa aparat penegak hukum yang kemudian memiliki sensitizer korban-korban disabilitas contohnya ketika kemudian mereka mendapatkan kasus di kepolisian mereka langsung menghubungi Rifka. dan mereka sedikit sudah menyampaikan profil asesmenya gitu. saya rasa ini apresiasi juga buat mereka gitu ya misalnya mbak Lisa ada kasus disabilitas mental misalnya kebutuhannya ini ini kalaupun mereka tidak paham dengan harus mencari bantuan ke lembaga apa mereka enggak segan-segan tanya kepada kami ya. ini posisinya adalah korban disabilitas mental dan tidak bersekolah misalnya Nah itu hal tersebut dan kemudian mereka juga mulai terbuka dengan kemudian diskusi dengan kami misalnya dan saya rasa dengan beberapa kawan-kawan yang mendampingi isu disabilitas itu berarti ada Uh, mungkin kita bisa bilang keharusan ya untuk ya. lembaga atau aparat penegak hukum ya. lebih terbuka dan membuka ruang kerjasama Betul. dengan dengan lembaga-lembaga ya. yang memang expert di bidang itu Betul. karena memang selain dapat membantu juga dapat menghemat anggaran ya mbak mbak lisa ya <laughs> karena ya teman-teman uh, ya, rifka bisa mendampingi dengan free of charge mungkin ya, ya. ya kami biasa kerjasama terkait dengan ahli Ya. ya. dan kami sangat terbuka dengan kerjasama dengan uh, aparat penegak hukum. Termasuk kita juga terbuka ketika kemudian kawan-kawan uh, berdiskusi dengan kami. Itu harapannya sebenarnya okay. gitu. Ketika kemudian mereka mengajak diskusi, artinya mereka mulai terbuka dong dengan isu tersebut gitu. Oke, okay, baik. Saya punya pertanyaan yang terakhir ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, kalau akomodasi itu tidak dipenuhi, mm -hmm. misalkan nggak didatangkan psikiater, mm -hmm. nggak didatangkan psikolog, begitu? Mm -hmm. Apakah ada potensi, atau uh, ya implikasinya apakah pada misalkan kejahatan tidak terbukti begitu sehingga pelaku menjadi bebas atau seperti apa Mbak kalau bisa pengalaman di lapangan? Bisa, bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa jadi begitu. Okay. Gitu. Sehingga tidak ada pembelajaran bagi masyarakat juga ketika kemudian masyarakat tahu bahwa di sebuah uh, wilayah di kekerasan seksual korban ada disabilitas mental akhirnya masyarakat bisa menjadi uh, apa ya, kayak saya rasa jadi anu ya, uh, pembelajar yang tidak baik ketika kemudian, oh itu kan dulu uh, jadi korban, kenapa kemudian pelakunya juga tidak dihukum misalnya gitu. Ya, ya, saya ya, rasa ya, ya, ya. itu betul, sangat hati-hati, masyarakat betul. bisa belajar dari situ. Gitu. Betul, betul, betul. Orang jadi karena pelaku dan korban tidak diproses, ya. orang jadi berpikir, oh kalau begitu enggak apa-apa dong melakukan tindakan-tindakan saya tertentu. Ya. Makasih banyak ya. Mbak. Lisa. Perwakilan dari Rifka Anisa atas uh, respon responnya pengalamannya selama ini. Nah, Mas Despan, tadi dari pendamping sudah kita tanyakan dari kawan-kawan uh, penyandang disabilitas sendiri Gerkatin. yang ya. siang hari ini diwakili oleh uh, ada perwakilan dari Gerkatin dari Pak Andi ya. uh, menjelaskan tadi soal bagaimana hambatan komunikasi yang dialami oleh kawan-kawan tunarunggu. Tadi Mbak Lisa dan Mbak Ipung sudah sedikit menyinggung soal uh, kewenangan atau kerjasama dengan pihak kepolisian. Nah siang hari ini kita akan coba tanyakan kepada Bu Polwan Bu Oke, Polwan ya. yang baik, ya. yang selama ini berdasarkan catatan Mas Espan sudah cukup berpengalaman menangani kasus-kasus penyandang disabilitas. Selamat siang Bu Ratri. Ini Bu Ratri nanti perkenalan juga kita bertemu siang hari ini dalam forum edisi pertama di Pable Lawyer Club ada pertanyaan soal akomodasi yang layak, Bu Ratri. berdasarkan catatan e, yang dihimpun dari berbagai sumber, Polres Gunung Kidul cukup sering mendampingi kawan-kawan penyandang disabilitas, menangani kasus-kasus penyandang disabilitas. Tadi ada pertanyaan soal akomodasi yang layak, seberapa penting, ternyata sangat penting, untuk kemudian menjembatani hambatan-hambatan yang dimiliki oleh mereka. Salah satunya hambatan komunikasi, hambatan sensorik, gitu ya ahli-ahli agar Ahli juga ada juga kemudian hambatan-hambatan yang lain Mas Despan iya, ada cukup banyak sebenarnya termasuk soal sarana dan prasarana sarana prasarana komunikasi yang efektif betul. terus kemudian juga soal uh, aksesibilitas tadi sarana-sarana -sara, sarana prasarana ya betul. soal bangunan gedung dan lain sebagainya pertanyaannya Bang Charlie Bagaimana itu tadi sudah disediakan oleh lembaga penegak hukum. Kita tanyakan pengalamannya Bu Ratri, iya. kalau iya. selama ini nangani kasus penyandang disabilitas, ya. akomodasi yang layaknya gimana sih cara Betul. memenuhinya? Silakan bukannya. Baik secara kelembagaan, ya. prosedur peraturan Betul. dan kebijakan internal. Silakan Bu Ratri. Sebelumnya izin saya buka masker aja ya. Iya ya. ya. Sud ya. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam. perkenalkan saya Ida Ratri Ratnawati SHMH dari Satreskrim Krim Gunung Kidul Kebetulan saya adalah kanit PPA di sana yang mengawaki memang terkait perkara yang khusus untuk perempuan dan anak kebanyakan itu jadi beberapa pertanyaan tadi ya, sungguh sangat menarik juga untuk event atau acara yang diselenggarakan pada siang hari ini terkait diskusi ya, diskusi bagi saudara-saudara kita yang memiliki apa ya istilahnya hambatan dalam melaporkan ataupun yang berhadapan dengan hukum. Jadi pengalaman kami selaku atau di Polres Gunung Kidul sendiri khususnya di unit PPA ya terkait akomodasi publik mungkin yang eh, saya sendiri selaku istilahnya kanit PPA di sana masih merasa kurang untuk istilahnya eh, keperluan ataupun yang dibutuhkan untuk secara publik jadi kami berusaha untuk ruang PPA itu memang tidak berada di lantai atas jadi di bawah untuk bisa mempermudah bagi saudara-saudara kami penyandang disabilitas melakukan aktivitas di sana. Dan terkait saudara-saudara eh, kami yang berhadapan dengan hukum ataupun eh, menghadapi permasalahan hukum, kami berusaha sekali, karena memang nanti begini Bapak, yang kita hadapi adalah langsung rekan-rekan kami atau saudara-saudara kami yang memiliki kekurangan ataupun penyandang disabilitas karena kebanyakan yang akan kami lakukan di sana nanti adalah komunikasi dengan mereka yaitu pada saat melakukan berita acara pemeriksaan maupun wawancara ataupun konsultasi ya jadi selama ini kami berusaha karena memang untuk SDM seperti yang Ibu Lisa, Lisa tadi ya. sampaikan, memang SDM itu sangat penting dan saya akui di, e, sendiri di sini memang SDM ataupun anggota kami banyak sekali yang belum memiliki kompetensi tentang bahasa isyarat itu sendiri. Jadi kami berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan ber, berkoordinasi ataupun bekerja sama dengan, e, selama ini dengan dari SIGAP, Bu Pur, dan juga dari Sabda, Rifka Anissa juga. Untuk memberikan pelayanan terbaik, dan kami juga sudah sempat, ya, sempat berbicara, tapi ini hanya saat ngobrol aja dengan bubur. Itu bagaimana sih, Bu Pur Kalau misalnya anggota saya ataupun saya sendiri diberikan pelatihan ataupun apa ya, biar sedikit tahu tentang bahasa isyarat sih, karena memang kami merasa kesulitan saat melakukan berita acara pemeriksaan kepada teman-teman kami yang memiliki kekurangan ataupun memiliki kebutuhan yang memang harus misalnya saat komunikasi berhadapan dengan tunarungu kita juga akan merasa kesulitan apalagi yang tunawicara itu apalagi karena istilahnya apa ya keterangan mereka yang kami butuhkan di sini. Karena persoalan apa, sampai mereka lapor ke kantor polisi, nanti apa yang mereka hadapi, apalagi untuk korban. Korban kami pernah juga, korban itu tuna rungu dan tuna netra. Jadi memang apa yang bisa kami peroleh di situ? Sedangkan kalau kami tidak bisa berkomunikasi dan yang kami butuhkan adalah pengakuan ataupun kesaksian dari korban itu sendiri. Jadi mungkin nanti ke depan saya berharap dari gerkatin, gerkatin, ya, <gupi> Bapak, eh, Pak Endi, mohon izin, eh, apabila dari pihak kami kepolisian khususnya dari Polres Gunung Kidul, karena saya nggak tahu di Polres Gunung Kidul ataupun di wilayah Gunung Kidul apakah ada gerkatin, gerkatin juga ya. ya. Nah itu ada ya. Jadi mungkin. Oh, baru? baru berdiri, oh, ya. Oke, ya. alhamdulillah. Kalau gitu, oh, masih gitu. kurang sumber daya. Oh iya, iya, ya, ya. mungkin nanti ke depan Oke, ya. kami juga akan uh, berkoordinasi ataupun melakukan kerjasama, karena memang beberapa tahun belakang ini ada beberapa laporan yang korbannya adalah. Penyandang disabilitas mungkin kalau nyon saya bu kalau terkait cacat fisik ya yeah. e, sebagai itu kami dan dia masih bisa berkomunikasi dengan lancar insya Allah kami masih bisa untuk e, mendapatkan e, ataupun melakukan berita acara pemeriksaan Tetapi jika memang itu sudah krusial jika menyangkut dengan tunarungu ya komunikasi tunarungu apalagi tunanetra ya kami perlu pendampingan dari beberapa pihak yang kami perlukan gitu. Uh, satu catatan Bu Ratri ya, kita masih butuh penguatan sumber daya manusia tentang isu-isu penyandang disabilitas. Pertama tentu kerjasama dengan masyarakat sipil dibutuhkan, kemudian tidak kalah pentingnya juga kami atau kita sedang mengadvokasi bagaimana agar di SPN, di AKPOL termasuk juga di Diklat Reserse isu tentang disabilitas itu ada modulnya dan dimasukkan ke kurikulum lembaga internalnya biar apa terstruktur begitu masuknya. Nah, saya ingin ke pertanyaan yang lain Bu Ratri, kalau kaitannya dengan dukungan sarana dan prasarana, apakah dari uh, Mabes Polri katakan begitu, sudah ada atau dari pemerintah Indonesia, sudah ada dukungan dana yang cukup dan memadai atau selama ini justru ada karena diskresi internal aja dari Kapolres misalkan ya, yeah. uh, kalau Bu Kanit itu curhatnya yeah. ke Kasat oh, okay. dari Kasat ke Pak Kapolres atau yeah. Bu Kapolres nah kita tanya nih sama Betul. Bu Ratri yeah. selama menangani kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yeah. kalau ada ada hambatan terus, terus ada kebutuhan Bu Ratri cerita nggak ke internal secara kelembagaan. Nah, betul tanya ke KASAT atau lapor ke Pak Kapolres, Pak kami mendampingi penyandang disabilitas, ternyata ada kebutuhan dan lain sebagainya. <yuk> ya Kasi, kan? Nah, respon mereka itu seperti apa Bu? Kita pengen tahu juga. Terima kasih. Ya, <susur> Bebas ya di sini ya. Jadi begini, kami di kepolisian itu kan e, bekerja berdasarkan apa ya istilahnya, e, Jenjang kepangkatan ya, jadi kami memiliki pimpinan langsung. Dan apabila kami mengalami hambatan, pastilah pimpinan langsung atau yang paling dekat dengan kita lah yang akan kita berikan masukan. Dan alhamdulillah, selama saya berdinas di Polres Gunung Kidul, respon pimpinan sangat baik terkait hambatan ataupun kendala-kendala apa yang khususnya di unit PPA ya yang kami hadapi dan memberikan istilahnya masukan. Selain itu kan kita bekerja berdasarkan berbasis anggaran kalau di kepolisian. Jadi apapun itu harus ada istilahnya semacam kita membuat apa yang kita perlukan nanti baru perencanaan kita ya. Ya perencanaan baru kita sampaikan kepimpinan. Beberapa hal yang sudah di Istilahnya dipenuhi ataupun mendapatkan respon baik dari pimpinan kami terkait e, fasilitas umum, ya. Walaupun belum sepenuhnya bisa diakomodir e, ataupun ia ya, diakses, karena memang kami masih dalam tahap perbaikan. Maksudnya, kami berusaha untuk selalu memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada di Polres Gunung Kidul demi kenyamanan masyarakat dan beberapa untuk uh, prasarana yang sudah bisa ataupun sudah dipenuhi itu adalah fasilitas toilet yang khusus untuk penyandang difabel dan juga parkiran, parkiran juga ya. sudah, namun untuk gedung pertemuan ini yang mungkin kemarin mohon maaf Ibu Pur sampai menunggu di ruang PPA ya karena memang lokasinya, uh, lokasinya ada di lantai dua, lantai dua iya. uh, karena memang apa ya, untuk Gedung pertemuan di Polres Gunung Kidul itu dua-duanya ada di lantai atas semua. Hanya PPA saja yang mungkin eh, memang kami mohon jangan dipindahkan ke lantai atas demi kenyamanan rekan-rekan eh, kita yang Korbannya. penyandang disabilitas. Baik, Mas Espan, kalau dari paparan Bu Ratri tadi ya. sudah, ada upaya. sudah ada upaya, sudah ada upaya untuk pemenuhan itu dari sisi sarana prasarana sudah apa on the way, Betul. sudah ada yang dilakukan penyesuaian-penyesuaian, yep. terkait dengan layanan juga sudah ada koordinasi setidaknya Betul, kerja yep. bareng dengan kawan-kawan uh, NGO yep. atau lembaga rujukan lainnya Betul. dalam menangani uh, kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Yep. Secara Betul. internal Bu Ratri juga cerita sudah uh, apa menyampaikan kepada atasan terkait dengan okay. uh, proses Penanganan suatu perkara di mana ada ya. penyandang disabilitas di dalamnya. Kenapa ini perlu ditanyakan, Mas Despan? Ya. Biar bisa dicontoh Bu Ratri Betul. oleh Polres Polres Betul. yang lain, Betul. oleh Betul. Polsek Polsek yang lain bahwa ya. di Gunung Kidul, salah satu kabupaten terpojok di DIY, ya. gitu ya. <laughs> Tapi kinerja APH-nya sangat baik. Ya. Mereka melakukan pemenuhan sarana prasarana juga ya. ada kerjasama yang baik dengan kawan-kawan yang memahami soal isu disabilitas. Ya, wah ini ya. yang perlu kita contoh kita apresiasi dan perlu perlu kita sebarluaskan, ke perlu kita sebarluaskan biar ya. juga bisa disaksikan oleh para penonton Kibabel okay. Lawyer Club. Okay. Bang Ratri satu pertanyaan. Oke okay, ya, ya setelah ini mungkin ke Mas Despan. Oke okay. kalau ada yang dikeluhkan atau setidaknya uh, Baik dari sisi anggaran ya Bu Ratri atau dari sisi kebijakan di internal terkait dengan pembunuhan akomodasi yang layak, kira-kira apa Bu? Jadi ya semacam kendala, oh mas kami mau tapi kami terbatas anggaran nih dari atasan belum disupport sepenuhnya. Sebagai informasi hari ini kita menghadirkan Kang Maman ya dari ya. Kita juga menghadirkan staf kepresidenan ya. yang bergerak di soal isu disabilitas Yap Monggo disampaikan Bu Ratri apa kendala atau ya, terima kasih kalau terkendala eh atau kendalanya itu memang jujur saja di anggaran ya karena memang untuk anggaran itu belum belum istilahnya belum terakomodir di kepolisian untuk anggaran yang khusus digunakan untuk rekan-rekan ataupun memberikan fasilitas yang layak beberapa contoh ya mungkin ataupun dari keluhan teman-teman itu memang uh, kami kesulitan untuk datang ke sana karena kami menggunakan istilahnya alat bantu dan sebagainya, dan kami harus naik tangga dan sebagainya seperti itu. Lift enggak uh, ada, lift tapi kita harus lihat juga uh, kondisi bangunan sebelumnya ya, karena tidak semua bangunan itu bisa ditambahkan lift di dalamnya dan juga tidak semua bangunan itu bisa dilebarkan lagi karena tahu sendiri Poles Gunung Kidul sudah lokasinya tidak bisa untuk dikembangkan mungkin maju juga jalan raya jadi mungkin apa ya untuk Aduh <laughs> kalau itu bukan kewenangan saya <laughs> jadi memang nanti harus banyak yang dibicarakan ataupun dibahas dengan instansi terkait oke. untuk memberikan uh, pelayanan terbaik kami kepada rekan-rekan kami penyandang disabilitas gitu Satu pak pertanyaan terakhir mas Espan silakan uh, pertanyaan Atau, cukup? Su sudah cukup untuk udah cukup, bu Ratria ya. sudah ya. banyak sekali kita yang sudah dapat oleh ya, ya. Yep. baik harapannya apa yang disampaikan oleh bu Kanit tadi yep. dapat dicontoh oleh oke okay. Polres-polres yang lain betul. di seluruh Indonesia, termasuk dan juga menjadi pos -pos kebijakan internal di lingkungan betul, Polri ya dari top sampai down, ya, nah, betul. seperti itu. Karena tadi ya. Bu Ratri sudah bicara soal bangunan, ya soal bangunan yang disesuaikan dengan ambatan kawan-kawan yang uh, disabilitas. Sudah bicara tentang pelayanan, pelayanan juga, betul. Gitu ya. termasuk nah, terakhir tadi betul. bicara tentang dukungan anggaran support anggaran. Ya, nah betul. biar ini juga jadi catatan betul agar pemenuhan ini bisa dilakukan oleh apa oleh kepolisian kalau ada support anggaran. Betul. Nah ya. ini jadi catatan buat kita semua. Okay. Tadi Bu Ratri sudah bicara soal bangunan Mas Deswan. Betul. Saya ada cerita sedikit. Ya silakan Mas Deswan. Jadi suatu ketika saya jalan-jalan di salah satu kota di Indonesia karena ada guiding block saya tertarik tuh untuk ikut ngikutin guiding blocknya. Saya ikutin pas agak jauh, ternyata di depan guiding block itu ada sungai kecil gitu, Pak. Dan guiding blocknya hanya berhenti di samping sungai tanpa ada penanda apapun. Ya, ya, ya. Saya membayangkan ini bisa-bisa membahayakan seseorang, ya. Kita bisa bayangkan kalau ada penyandang disabilitas, tool apa, netra yang melewati jalan itu, dia bisa nyemplung ya, ke dalam ya. sungai. Kita juga sering melihat di bandara-bandara ada jalan landai yang ya. kemiringannya curam. itu sangat curam, bukan saja tidak bisa diakses tapi kalau diakses malah bisa membahayakan yang mengaksesnya. Nah hari ini kita sudah kedatangan Pak Wijang, Wijang yang tahu banyak tentang itu, saya juga agak tertarik tadi Pak Wijang, kok yang digunakan itu adalah istilah desain universal gitu, padahal selama ini orang taunya sarana khusus, sarana khusus gitu. Ya. Kalau kita berpindah pada paradigma desain universal berarti ada masalah tuh tentang sarana khusus ya. itu Enggak khusus berarti dia. Makanya sekarang okay. Mas Despan kita ya. tanyakan ke Pak Wijang ya. soal akomodasi yang layak, khususnya terkait dengan sarana prasarana Pak. Tadi kalau sudah disinggung soal wah ada bangunan tapi belum sesuai standar dan lain sebagainya. Kita tanyakan ke Pak Wijang menurut Pak Wijang Bagaimana sih sarana peralatan yang bisa diakses oleh kawan-kawan penyandang disabilitas, khususnya yang hambatan fisik? Silakan, Pak Wijang. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melepas masker. <laughs> ya, uh, saya Wijang. Uh, kami dari saya dan beberapa teman penggiat sebetulnya dari Center for Universal Design and Disabilities di Universitas Mada yang uh, dulu dikompori oleh teman-temannya Mbak Ipung ini sebetulnya kami arsitek yang kemudian dikompori, ditantang bahkan gitu uh, untuk berbicara masalah hak bagi disabilitas dulu kita menyebutnya defable, different ability karena menurut kami sebetulnya ini bukan masalah kecacatan tapi masalah perbedaan kesempatan Nah, uh, khusus untuk hari ini saya ingin mencoba masuk dari tadi. Kita sedang membicarakan tentang bangunan peradilan. Maka sudah selayaknya bahwa bangunan itu mestinya harus adil. Adil dalam sikap, adil dalam pemikiran dan sebagainya. Bangunan itu sendiri sudah harus mewakili itu. Menjadi konyol ketika bangunan peradilan, tapi dia sebenarnya sudah diskriminatif dan tidak adil. Ini problemnya. Yang kita hadapi bersama-sama. Maka kemudian Ah, ini saya juga ingin menyampaikan bahwa bangunan-bangunan peradilan itu mau kejaksaan, mau kepolisian, mau kehakiman dan lain sebagainya itu adalah bangunan-bangunan publik yang didanai dari dana-dana publik. Artinya bahwa kemudian dana-dana publik ini sendiri harus beri, bisa memberikan keadilan bagi semua orang termasuk disabel. Ya, betul. Bagaimana kemudian kita mau ngomong keadilan ketika teman-teman disabel? Tidak, Tidak bisa mengakses, mengakses. Ya. itu, problem besarnya ada di situ. Padahal mereka juga ikut iuran, mereka bayar uh, pajak dan sebagainya untuk membangun gedung-gedung itu. Ya. Nah, kemudian kita akan bicara tentang lalu apa sih yang sebetulnya dan harus dilakukan. Dia sendiri mestinya harus... Uh, apa ya... istilah saya itu... barrier free for all. Tanpa hambatan, Tanpa sama -sama. hambatan. Ini untuk kait, semua. Iya, ini iya. kaitannya dengan kenapa kita bicaranya adalah desain universal. iya Karena kemudian sebetulnya kita tidak sedang mengkhususkan iya. yang kemudian dalam darah petik justru melecehkan. Iya, saya ketika, setuju. Ketika kemudian kita, saya pernah mohon maaf kalau saya boleh cerita sedikit, ketika iya. kita memperjuangkan ini di tahun 98, uh, guiding block pertama kali first install di Indonesia dilakukan di Malioboro. Hmm, ya. Waktu itu kita ditantang uh, Kami sebenarnya ingin membangun di Gajah Mada Tapi kemudian ketika kita lapor Sultan, Gubernur beliau menantang kami Kalau Anda bikin di rumah Anda ya pasti bisa Kalau berani dan cobalah pasang di Malioboro Wah, Tantangannya ya. luar biasa Teman-teman ya, tahu ya, sendiri, ya. waktu itu Menggeser satu tegel saja, ributnya bukan main ya, gitu. Ya, ya. Kita ada di situ, kemudian kita melakukan diskusi Pada saat kita diskusi dengan warga Mereka menyatakan begini Kenapa enggak Dibikinkan jalur khusus saja, ya. misalnya jembatan layang gitu, ya. supaya mereka bisa akses. Pertanyaannya kemudian saya balik, mari kita bayangkan teman-teman kursi roda harus pakai jembatan layang, Anda sedang mencoba menolong atau menjerumuskan? Ya, ya, kemudian yang kedua, apakah kemudian kalau dia melintas di situ, jalan yang khusus bagi penyandang disabilitas misalnya? Apakah kemudian orang akan melihatnya ini sesuatu yang menghargai hak asasi atau justru mencederai karena kemudian akan, orang akan melihat, eh itu orang disabel sedang lewat, yep, ada pelecehan-pelecehan di situ. Mengeksklusifkan mereka. Ya, ya. betul. Problemnya ya. ada di sana. Maka kemudian ya. ketika kita ngomong universal design, sebetulnya apa sih prinsip dasarnya gitu. Pertama bahwa semua orang wajib atau bisa mencapai bangunan itu. Jadi, Barrier all. Ya, dia ya. Dari manapun dia, mestinya dia bisa mengakses sampai kepada bangunan, entah itu pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan sebagainya. Setelah dia mencapai, maka mestinya dia bisa masuk. Kita bisa melihat banyak orang yang bisa mencapai, tapi belum tentu masuk. Contoh yang paling sederhana, Mbak Ipung akan kesulitan ketika kemudian bangunan-bangunan pengadilan, termasuk kakiman dan sebagainya, dengan alasan supaya kelihatan perlupaan, gagah, dan sebagainya, dibuat berlantai banyak, uh, bertangga banyak pasti akan nyelitkan bagi teman-teman itu, misalnya Betul. contoh Betul. kecilnya begitu. Betul. Kalau dia sudah mencapai, dia harus bisa masuk. Yeah. Setelah masuk mau ngapain, gitu kan? Yeah. Setelah masuk mestinya mereka bisa memanfaatkan semua fasilitas yang memang diperuntukkan untuk publik. Sebagai contoh yang paling kecil ini kaitannya dengan tadi saya menarik dengan pertanyaan mas tadi yang uh, menanyakan desain universal ya. Apakah cukup dibeli, diberi pendamping? Oh ya, oke ya. Misalnya dia masuk ke ruang apa? Misalnya ke ruang kepolisian. Mohon maaf berarti masuk ke ruang kepolisian, melakukan proses e, BAP misalnya begitu. Proses BAP itu kan biasanya nggak nggak set jam dua jam. Ya, betul. Mohon maaf kalau saya agak sedikit corok. Butuh ke, ke kamar kecil nggak? Betul. Butuh ke toilet nggak? Betul. Iya. Tantangannya ketika kemudian toiletnya nggak aksesibel bagaimana? Iya. Tadi apakah cukup juga di diberikan pendamping? Mohon maaf. Apakah ada di antara kita? yang kepengen ketika ke toilet didampingi betul, oleh orang lain. Betul, betul. Pertama, apakah mau? Yang kedua, yang mendampingi apakah juga suka? Betul, betul, Belum tentu, betul, gitu kan. Betul. Itu problemnya karena kemudian seringkali ruang-ruang bangunan-bangunan itu buat tidak Iya. Yep. Nggak ada orang yang pengen sana dengan didampingi orang, oleh orang lain. Artinya, kemudian saya ulang, mencapai, masuk, dan dia mestinya bisa menggunakan, menggunakan. fasilitas yang memang disediakan untuk publik. Dan yang keempat, yang paling penting, ketika dia sudah mencapai masuk dan menggunakan fasilitas, dia tidak menjadi objek belas kasihan siapapun. Non-diskriminatif di sini. Percuma ya. juga, kemudian ketika dia sudah masuk, tapi kemudian, eh kasihan ya, dia, dia uh, tunanetra, eh kasihan ya, dia tuli, eh kasihan. Itu pelanggaran dan pelecehan terhadap itu. Nah, ya. Terakhir, saya ingin menyampaikan begini. Uh, tadi kaitannya dengan Bu Ratih, tentang anggaran dan sebagainya sudah terbit undang-undang bangunan gedung tahun eh, nomor 28 tahun 2002 dan ada permen PUPR 14 2017 ya 14 2017 ya. artinya dasar hukumnya jelas ya. sehingga ketika pengajuan anggaran dan sebagainya jelas rujukannya okay. ketika kemudian sudah ada undang-undangnya ada permennya mestinya negara berkewajiban untuk okay. menganggarkan hal itu oke okay. kira-kira begitu Mas Makasih. Pak Wijang satu okay, silakan Mas Espan lanjutkan ya. oke okay. kalau tadi Pak uh, Pak Wijang sudah bicara soal sarana prasarana. E, pertanyaan saya yang ini juga berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ratri soal anggaran. Apakah mewujudkan sarana yang aksesibel itu berbiaya mahal, membutuhkan nah. biaya yang tinggi, gitu ya? Iya. Publik sering merasa seolah-olah kalau Oh, menambahkan masalah aksesibilitas ini pasti mahal, gitu kan. Padahal sebetulnya enggak. Saya ingin ngambil contoh yang paling kecil. Ketika dia direncanakan dari awal, mestinya tidak akan ada konsekuensi biaya yang lebih mahal terlalu tinggi dan sebagainya. Problemnya adalah seringkali orang membangun tidak menggunakan asas-asas aksesibilitas ini sehingga dilakukan proses tambal sulam, dibongkar dan sebagainya. Itulah sebetulnya yang menjadi menjadi biaya mahal. Saya ambil contoh begini, urinoir di uh, urinoir cowok begitu ya yeah. uh, tempat kencing cowok yeah. itu biasanya pernahkah kita membayangkan uh, bagaimana susahnya teman-teman pemakai kursi roda ketika berada di urinoir karena ketinggiannya biasanya mengacu pada ketinggian standar Eropa oh, yeah, betul. yang pemakai kursi roda kemudian letaknya itu yeah, tepat yeah. di tepat di muka bukan, bukan di mohon maaf betul, di uh, betul, alat kelaminnya gitu saya aja kadang nggak nyampe pak nah, <laughs> itu masalahnya apa sih susahnya ketika kemudian itu diturunkan Ya, Apakah ya. berkonotasi biaya? Tidak, diturunkan saja sudah menyelesaikan masalah. Misalnya kemudian yang kedua adalah pemakaian kloset duduk dan kloset jongkok. Bapak-Ibu sekalian mari bayangkan, terutama yang Bapak-Bapak, pernahkah membayangkan ketika ibunya hamil besar gitu, menggunakan kloset jongkok? Ya. Itu sulitnya sangat mati. Mengganti kloset duduk memang tambah biaya, tapi tidak terlalu signifikan. Okay. Problem yang sering berbiaya mahal ketika kemudian kloset sudah kloset jongkok, dibongkar, dibuat kloset duduk. Ada dua kali, eh, apa namanya, perubahan anggaran dan barang terbuang itu yang jadi mahal, Betul, kira-kira begitu, uh, Pak Wijang. Kita sudah dari aspek regulasi, sudah punya PP, hmm. sudah punya permen PUPR. Ya. Tapi, kok kalau kita lihat banyak gedungan yang, yang gedung yang baru dibangun hmm. sekarang hmm. Masih, masih belum mendekati standar aksesibel. Pertanyaannya, ini letak problemnya kira-kira ada di mana ya? Apakah... Peraturannya yang kurang tinggi, misalkan hmm. harus dalam hmm. level undang-undang, yeah. atau ada sosialisasi yang belum cukup masif dari yeah. per, apa, Permen Pupr tadi, atau ada problem yang lain? Iya. Yeah. Uh, saya tertarik juga dengan tadi uh, cerita penjenengan tadi yang yeah. apa? Guiding block tiba-tiba masuk pinggir sana. Yeah, yeah. Problemnya di mana? nya sudah ada, tapi problemnya adalah knowledge itu apakah tersosialisasikan dengan baik kepada semua pihak? Yeah. Ini yang tidak. Dan ini yang belum. Itulah kenapa uh, sejak 98 kami selalu menganjurkan, terutama kepada teman-teman disabel juga. Ini adalah hal yang harus kita rebut, peluang, ruang, dan di dalamnya ada anggaran, itu harus kita rebut, enggak ada hadiah. Jadi kalau kemudian kita hanya sekedar menunggu supaya tiba-tiba nanti menjadi <laughs> accessible semua, nonsen, yeah, yeah. nggak mungkin, maka peluangnya adalah mari kita rebut bersama-sama sosialisasikan kemudian kita dorong kemudian kita lakukan semua apapun itu kemudian ini menjadi sebuah gerakan rasanya ini kita akan menuju ke sana tetapi kalau tidak ya ini akan semakin lama tapi setidaknya eh saya termasuk yang merasa apa ya senang begitu setidaknya kalau saya keliling ke Indonesia semuanya sudah mulai bicara itu ya, ada guiding blog ada ya, ya. rem walaupun seringkali masih salah Berarti desainnya tidak universal, desainnya ya, ya. Karena problemnya mereka belum tentu paham, mereka betul. hanya melihat oh guiding block kayak begitu, oh rem kayak begitu. Betul Pak. Tetapi betul. tidak tahu subsenya, substansinya, substansinya ya, apa kemudian betul. harus dibangun dengan cara apa. Ini problemnya yang kemudian kita harus kempenkan terus, kita harus sosialisasikan terus oleh semua pihak, termasuk teman-teman di Sabl. Tidak ya, bisa hanya berharap, kira-kira begitu. Betul, betul Pak Wijang. kami ada pengalaman kerjasama cukup panjang dengan lembaga pemasyarakatan Pak Wijang. Dari menterinya ada kewajiban untuk menyediakan toilet mm -hmm. yang aksesibel, mm -hmm. tapi bahasanya toilet yang khusus gitu, yeah. ram dan guiding block. Mm -hmm. Tapi instruksinya hanya sampai di situ. Mm -hmm. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana ukurannya diserahkan pada diskresi masing-masing kepala mm -hmm. lapas, kepala rutan. Mm -hmm. Akhirnya ya tadi, justru bukan cuma nggak bisa digunakan, yeah. sebaliknya yeah. malah Membahayakan Betul. yang bersangkutan, padahal uh -huh. kita sudah punya Permen PUPR. Permen PUPR, Betul. Ya. Permen, uh, PUPR nomor dua, uh, tahun 2017 itu bagi Bapak Ibu sekalian, kalau dibaca Betul. semuanya sudah sangat lengkap, Betul. detail, sampai ke gambar-gambarnya. Betul. Betul. Jadi kalau di, itu diserahkan kepada orang teknik, entah itu engineer, STM pun, mestinya dia sudah baca sudah dan paham tinggal paham. melakukan. Tinggal dihitung okay. <laughs> RAB-nya dan dilaksanakan, mestinya sudah benar. Ya. Karena itu sudah sangat detail. Oke, okay. yeah. okay, terima kasih Pak Wijang atas paparannya terkait dengan uh, sarana prasarana bangunan gedung yang aksesibel. Tadi Pak Wijang sudah ceritakan, kita sebenarnya punya dasar hukum kok ada pedoman untuk membuat bagaimana kemudian sarana prasarana itu bisa diakses oleh kawan-kawan penyandang disabilitas. Oleh semua orang? Oleh semua orang, orang. gitu ya. Baik uh, Mas Despan, tadi kita udah dengarkan semua uh, paparan dari masing-masing narasumber, Seharusnya saat ini kita akan minta Pak Maman, yep. perwakilan dari kantor staf kepresidenan, untuk, yang merespon. untuk merespon. Tapi karena kemudian sepertinya ada gangguan komunikasi, tapi catatan-catatan dalam forum ini sudah didokumentasikan, harapannya tentu nanti agar disampaikan kepada Pak, Pak Presiden Betul. soal pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Tadi Bu Ratri, mewakili Polres Gunung Kidul sudah bicara soal ada anggaran nih yang jadi problem butuh disupport Betul. oleh pimpinan Betul. dalam hal ini oleh Polri, oleh Kapolri dan tentunya ini juga harus disupport oleh Presiden kita. Selain itu ada juga Pak Wijang bicara soal sarana prasarana bangunan Betul. gedung yang aksesibel juga perlu dipenuhi termasuk tentang paradigma kenapa kok perlu ada desain universal ya. untuk penyandang disabilitas karena mereka bayar pajak juga ya. maka ya. kewajiban negara untuk memenuhi apa yang menjadi karena hal mereka, itu ya. adalah fasilitas publik Betul. dan semua masyarakat Indonesia berhak untuk mengakses itu semua Betul. kita sudah dengarkan semua tadi Mas Espan dari perwakilan Gerkatin juga dari kawan-kawan pendamping. Bukan Mungkin bisa. ini terakhir kita akan tanyakan atau kita minta tanggapan yang terakhir kepada Mbak Ipung. Ya. Dari paparan tadi, Mbak Ipung sudah dijelaskan uh, soal ada ada apa? Ada problem soal anggaran, Pak Wijang juga sudah bicara soal uh, bagaimana membangun sarana prasarana yang aksesibel, ada juga keluhan soal uh, pendampingan uh, kasus gitu ya. Termasuk juga uh, perwakilan dari kawan-kawan Gerkatin tadi menurut Mbak Ipung dari semua hal tadi gitu ya yang dipaparkan tadi sudah sejauh mana sih akomodasi yang layak ini dipenuhi dan apa kira-kira uh, yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyegerakan akomodasi yang layak Silakan Mbak Ipung Terima kasih Mas Sari dan Mas Despan uh, saat ini Uh, untuk maka, maka agung sudah membentuk pokja akses keadilan. Semoga ini akan juga memantau terkait dengan akomodasi yang layak di lembaga peradilan. Dan uh, tentunya kita juga menunggu uh, akan hadirnya kebijakan internal terkait dengan bagaimana mekanisme persidangan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Begitu juga di Kejaksaan Agung sudah membentuk pokja akses keadilan dan tentunya ini juga kita sangat berharap agar uh, aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum pada proses-proses uh, prapenuntutan dan penuntutan itu bisa uh, terpenuhi dan e, saat ini Kapolri juga berkonsentrasi penuh terkait dengan e, aksesibilitas dan akomodasi yang layak juga. Dan kami melihat piloting-piloting e, terkait dengan aksesibilitas sudah mulai muncul, bahkan e, untuk pembangunan gedung baru sepertinya sudah e, menstandarkan adanya aksesibilitas. Nah, yang uh, kita sangat bangga bahwa upaya ini berjalan beriringan di samping upaya terkait dengan pembenahan sarana dan prasarana serta infrastruktur fisiknya juga pada uh, layanannya. Dan uh, saat ini banyak sekali uh, sudah mulai Uh, ada pelatihan-pelatihan bagi aparat penegak hukum dan uh, aparat penegak hukum juga mencoba untuk bersinergi, menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi disabilitas dengan lembaga-lembaga layanan. Ini sangat luar biasa dan ini keberakan baru. Dan kalau kita berbicara terkait dengan percontohan inklusi uh, akses peradilan ini contoh yang sangat luar biasa karena tidak bisa diwakilkan kalau kita bicara pekerjaan Oh ada ini nggak bisa di sektor formal ya menjadi wirausaha begitu kan pendidikan juga begitu Oh nggak bisa di pendidikan uh, umum apa namanya di sekolah yang umum Oh ada SLB ada kejuruan dan sebagainya Tetapi kalau untuk akses keadilan ini yang sangat luar biasa, karena tidak bisa diwakilkan oleh apapun dan oleh siapapun, termasuk ke negara lain, bisa ke ya, negara baik. lain ya, juga tidak betul. bisa. Jadi, ini apa namanya? Aparat penegak hukum sangat concern sekali untuk bagaimana memberikan akses keadilan bagi kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum dan kalau kita lihat sekarang sudah mulai bermunculan itu paletting-paletting uh, infrastruktur aksesibel di layanan lembaga peradilan makasih Mas Dispan ini luar biasa ini makasih baik baik Bapak Ibu sekalian kita bisa berikan tepuk tangan untuk kita semua Oke okay. em um, Kesimpulan yang sangat baik dan substantif tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ipung bahwa pertama dari sekian banyak aspek ya. Ada aspek pekerjaan, ada aspek pendidikan termasuk penegakan hukum. Di aspek ini, di sektor ini, di eh, perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas kita sudah beberapa langkah lebih maju daripada yang lainnya. Ada banyak yang sudah kita lakukan. Sarana dan prasarana sedang on the way. Pelatihan sudah beberapa kali dilakukan, termasuk lembaga internal, lembaga pendidikan, dan pelatihan internal yang ada pada masing-masing APH. Juga sudah disentuh, dan begitu juga SOP-SOP yang ada pada masing-masing instansi. Oke, Mas Despan, kita, meskipun, ya, meskipun kita, kita sudah berada di akhir acara, penghujung acara kita, penghujung acara sudah banyak paparan yang tadi disampaikan oleh masing-masing masing, -masing narasumber. kita ucapkan terima kita kasih ucapkan terima kepada kasih. perwakilan dari polres dari polres dari kawan-kawan pendamping ada kawan-kawan Gercatin Arifka Anissa dari Pak Wijang betul orang yang selama ini cukup sering mengamati soal aksesibil, aksesibilitas bangunan sarana, dan, sarana prasarana. Prasarana dan lainnya. kita berada di akhir acara Mas Despan iya Uh, tentu, Bapak Ibu masih banyak catatan-catatan yang penting dan perlu kita sampaikan, termasuk juga apa yang ada di Yogyakarta. Perlu kita luaskan, lebatkan ke daerah-daerah yang lain agar merasakan resonansi yang sama. Tetapi tema yang kita bahas hari ini, kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya bersama dengan Bang Sarli mengucapkan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas partisipasi dari semua pihak ada di suara.com baik kita sudah berada di akhir acara terima kasih kepada kawan-kawan semua kita berjumpa di di pabel lawyer club edisi berikutnya dengan tema yang berbeda kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore